Halo teman-teman, kembali lagi bersama Agus Agus. Video kali ini, saya akan membahas perjalanan aktivitas saya di tempat kerja. Jangan lupa tonton terus ya video-video saya ini. Saya Agus, mau? Mau akan kembali? Oke, oke. Ada dulu, nih. Gak ada. ini. ada dulu, tangannya kuat, tapi jahat dulu. Aku, dia, kuat. Arek telo